Ya, ya. Oke, okay, uh, selamat pagi atau menjelang siang uh, Bapak Ibu semua, teman-teman uh, Terima kasih banyak uh, Mas Rito sudah mengundang saya ke sini dan terima kasih buat uh, yang sudah hadir um, Jadi mungkin kalau dari aku akan uh, sedikit sharing tentang mungkin lebih ke pengalaman pribadi ya selama uh, berkuliah di Belanda 2 tahun Uh, jadi pertama-tama, mungkin tadi sudah disebutkan, uh, aku kuliah di Eindhoven University of Technology atau lebih di, sering disingkat TUE, dan mengambil uh, Innovation Management. Jadi ini sekilas uh, gambar dari TUE Eindhoven. Jadi TUE Eindhoven itu adalah salah satu universitas uh, teknologi di Belanda. Kalau nggak salah tuh total ada empat, selain di Delft, Twente, dan... Uh, satu lagi aku lupa penting mungkin ada di slide berikutnya jadi pertama kenapa sih eh uh, waktu itu memilih untuk kuliah di enhoven jadi uh, jargon yang selalu dikeluarkan oleh Enoven adalah yaitu Enoven itu adalah kotanya inovasi mungkin uh, bapak ibu di sini uh, mengetahui uh, produk lampu bohlam Philips yang udah cukup terkenal uh, jadi Philips itu yang Pertama kali yang menemukan dan membesarkannya itu di kota Eindhoven Jadi awalnya kota Eindhoven itu sebenarnya nggak ada apa-apanya Cukup seperti kota biasa, kosong, tapi semenjak ada Philips ini Kota ini menjadi berkembang karena terjadi industrialisasi di situ Sehingga akhirnya dia yes. memberikan insentif terhadap inovasi-inovasi lainnya Jadi mulai dari satu perusahaan sebenarnya kota Eindhoven itu Lalu, um, seperti apa sih inovasi yang ada di kota Enoven? Uh, atau sebelumnya, kenapa sih di Enoven itu bisa inovasinya sangat uh, tinggi? Karena um, hubungan antara ketiga stakeholder di Enoven itu sangat erat, yaitu antara pemerintah, antara industri, dan antara institusi pendidikan. Jadi, mungkin kalau di berita-berita itu banyak yang mengatakan uh, ini adalah kota yang di mana hubungan antara ketiga, pihak itu yang paling kuat gitu di Belanda. Jadi uh, antara pemerintah, industri, uh, institusi pendidikan. Jadi ketika kita kuliah di sana itu kita bisa punya um, lingkungan yang um, sangat mendukung inovasi. Gitu. Jadi misalkan kalau dari sisi institusi pendidikan itu ada tiga yang besar, uh, TU Eindhoven, lalu itu yang Universitas Risetnya, lalu ada Uh, fontis sebagai Universitas Applied Science atau terapan, lalu ada juga yang lebih fokus ke desain, ada namanya Desain uh, Academy Eindhoven. Dan di industrinya sendiri itu, uh, tadi selain Philips uh, yang sebagai perusahaan besar yang ada di Eindhoven, ada juga ISML ya, yang di bidang Semiconductor. Jadi memang Eindhoven itu industrinya lebih banyak mengarah ke high technology intensive, ya. jadi industri yang uh, menggunakan... Teknologi-teknologi tinggi. Dan di situ juga ada namanya Brainport, Eindhoven. Mungkin Brainport ini seperti um, Silicon Valley-nya, ini ya, Eindhoven lah. Jadi, kayak uh, di mana sebuah area yang terdapat perusahaan-perusahaan, mulai yang dari yang besar sampai yang startup. Lalu di situ juga banyak inkubator-inkubator dan banyak um, terjadinya proses R&D atau research and development. Jadi, Um, banyak sekali uh, apa, research and development yang ada di Eindhoven, gitu, dan juga seperti Brainport, dia adalah kawasan di mana banyak startup perusahaan-perusahaan besar uh, berkantor di situ, jadi seperti uh, Silicon Valley-nya uh, Eindhoven, gitu, dan uh, Eindhoven itu termasuk yang memiliki tingkat inovasi tertinggi di, uh, mungkin di dunia, ya, kalau dia dia klaimnya, sih, Uh, memiliki jumlah paten terbanyak dari segi um, kalau dibandingin dengan luas kotanya ya, jadi uh, jumlah paten ter terluas kotanya itu tertinggi. Lalu uh, ini contoh aja, yang inovasi seperti apa sih yang ada di kota Eindhoven sendiri? Kemarin baru tahun ini um, Eindhoven itu menjadi uh, rumah pertama bagi uh, kalau uh, sebuah pasangan yang Uh, tinggal di rumah yang pertama kalinya dicetak oleh 3D printing gitu. Jadi uh, mungkin sekarang udah banyak ya konsep-konsep rumah 3D printing di dunia, cuman di Eropa sendiri yang pertama kali dikomersilkan dan yang ada uh, penghuninya itu di uh, Eindhoven. Lalu berikutnya ada juga mobil bertenaga uh, surya atau solar panel yang pertama kali uh, berkomersil di dunia atau pertama kali dijual di dunia ya. Sekarang ya. Tahapannya masih pre-order dan sudah terjual cukup banyak. Um, jadi ini mobil listrik yang juga memanfaatkan uh, energi dari matahari. Dan yang menariknya adalah kedua inovasi ini yang saya berikan contoh, yang tadi 3D printing house sama uh, mobil listrik ini. Ini sama mobilnya Light Year One, jadi kalau ada yang mungkin tertarik bisa uh, coba googling. Dan ini tuh awalnya risetnya itu dari kerjasama antara uh, TU Eindhoven dan industri gitu. Kalau yang mobil IT-1 ini bahkan foundernya ini dulu itu adalah alumni mahasiswa di TU Eindhoven yang dia itu dulu suka ikut uh, tim, tim uh, yang suka student club yang bergerak di bidang pembuatan mobil listrik. Kalau mungkin kita kenal dengan Shell Eco Marathon seperti itu yang lomba-lomba membuat uh, mobil bertenaga surya. Jadi awalnya dari situ dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat startup dan akhirnya menjadi sebuah prototipe mobil uh, bertenaga surya. Jadi memang uh, ciri khasnya Endoven itu bergeraknya ke industri yang uh, high tech intensif ya. Lalu kalau di TU Endovennya sendiri, uh, mungkin tadi sudah jelasin ya, ada jendang dari bachelor sampai PhD. Um, mungkin satu hal yang menarik Uh, yang mungkin aku mau highlight dulu adalah uh, Biasanya kan S1, S2, S3 itu dari bachelor, master, dan PhD Kalau di Belanda itu ada lagi sebenarnya satu uh, postgraduate study Yaitu namanya PDN. Atau itu singkatan dari uh, Professional Doctorate in Engineering Jadi dia itu setelah, dia itu dianggap sebagai postgraduate uh, Tapi di bawah atau mungkin berbeda dengan PhD Kalau PhD itu fokusnya lebih ke riset kalau PD yang ini lebih ke uh, Project applied di industri, jadi semacam seperti keprofesian, uh, jadi nanti kuliahnya itu biasanya dua tahun, dan uh, lebih banyak akan uh, melakukan Project bersama uh, industri, bisa bersama perusahaan, uh, biasanya sama perusahaan, jadi lebih ke applied dari uh, ilmu engineeringnya. Dan itu kerjasama antara empat kampus teknologi yang ada di Belanda. Dari antara Eindhoven, Delft, Twente, dan Wageningen. Dan itu programnya ada beberapa macam. Dari data science, software engineering, ada industrial engineering juga. Jadi bisa mungkin kalau mau googling bisa cek 4TU. Biasanya alamatnya itu 4TU.nl. Jadi ini sebenarnya menarik sih bagi yang ingin melanjutkan studi setelah F2. Tapi mungkin merasa kurang... Uh, cocok dengan PhD, uh, bisa coba melihat program yang ada di uh, PDN. Lalu secara, kalau yang lainnya sih lebih, mungkin lebih mirip ya dengan kampus-kampus uh, engineering lainnya. Um, ada banyak sekali program um, yang disediakan oleh Taiwan oven Kalau di bachelornya sendiri, um, Dulu itu sebenarnya masih didominasi program-program yang berbahasa Belanda ya, baru beberapa tahun terakhir mulai banyak yang, yang menyediakan dalam bahasa Inggris